Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo what's up guys? Balik lagi dengan gua Adi Si Sutup di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground. <thirteen> Pesado <pester> <influenza> <menaggi> <muchaditus> Shotgun Matai jod! Di mana ada bayang? Di situ ada saya gua, <tos> <tos> <tos> Oke, pada kesempatan kali ini cuy, gua mau share dan bahas beberapa info update terbaru game Free Fire nih Mulai dari event baru Bundle Dino, info emot baru, sampai dengan event lotre terbaru dan lain-lain Yang pertama ada event baru dengan tema Set Bundle Dino nih Sebelumnya biar tambah mantep ya kan cuy kita lihat dulu nih, trailernya gitu kan. I'm about to take down, you Um, event ini nggak jauh beda dari kata "diskon", ya cuy, dengan berbagai hadiah keren dan menarik juga di dalamnya. Dan kemungkinan di server Indonesia akan dirilis juga, tetapi um, mungkin berbeda dari bentuk eventnya, cuy. Kayak itu sih, seperti itu sih. Tapi nice lah Garena sekarang ini sudah sering memberikan event-event yang gratis Diskon dan lain-lain gitu kan Jaya selalu ya Garena Asik <tik> Yang kedua Ada event baru dengan tema set bundle Godzilla nih cuy Waduh Nah, kabarnya akan ada event yang seperti dulu itu cuy Yang ada beberapa set bundle Dan kita um, bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan tersebut ya Mirip dengan pilihan Pak RT lah cuy ya Eh, bentar-bentar Ini kenapa bawa-bawa Pak RT dah ya Apa hubungannya Pak RT sama Game Free Fire anjir Sorry cuy, sorry cuy Aduh Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Event ini bernama Sepin Pung atau Pang gitu kan dan juga pada event ini kalian berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah keren dan menarik pada event Sepin Pang ini okay. boleh juga nih event ya boleh boleh boleh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 And I will never give up Yang ketiga, ada emot baru yang bisa kalian dapatkan dengan gratis, taste, taste, taste, cuy. Dengan cara top up saja, gitu kan mudah banget. Kita beli diamond, kita dapat emot, Mantap kali Asik Untuk tampilan emotnya Kalian bisa simak cuplikan video berikut ini cuy Yang keempat, ada event baru yang sebelumnya sudah pernah ada Cuman berbeda dari segi hadiah utamanya ya kan Nah, set bundle yang kemarin banyak yang bilang akan menjadi tema dari hadiah mystery shop 9.1 Itu salah cuy Event misteri shop akan ditunda untuk beberapa waktu ke depan cuy Bentar, bentar, bentar Ngomong-ngomong, kemarin kan gue udah review 2 set bundle dengan tema ini, ya kan? Lah, terus kalau kita lihat pada event ini, kok cuman set bundle ceweknya saja ya, cuy? Terus set bundle cowoknya itu dirilis di mana nih? Hmm di mana ya? Apa dibedakan dari eventnya ya? Apa gimana nih? Menurut kalian, di mana nih? set bandel versi cowoknya gitu kan dan buat kalian yang mau lihat tampilan dari set bandelnya bisa simak di konten info update sebelumnya ya Oke yang kelima ada kabar baik buat kalian player yang suka bet sama set bandel dengan tema Assassin Assassin gitu cuy nah di Free Fire server luar seperti Vietnam Akan dirilis kembali set bundle yang waduh sih Keren, mahal, langka gitu kan Dan dikabarkan atau diinfokan Rilisnya set bundle assassin yang dulu pernah menjadi hadiah utama dari event mystery shop ini Akan kembali hadir di free fire server lainnya Berarti dengan kata lain server Indonesia juga akan merilis kembali set bundle ini ya um, Jadi nggak sabar nih ya kan cuy Semoga aja video ini ditonton sama pihak Garena ya Supaya cepetan diriliskan gitu kan Dari dulu aku pengen set bundle ini cuy Dulu waktu ada event mister shop yang set bundle ini gua lagi nggak ada DM cuy Jadi nggak ikutan gitu kan Nah sekarang pengen ku Dapetin, dapet sih weh. <laughs> yang keenam, ada info akan hadir skin terbaru dari senjata mel atau katana. Banyak yang DM gua, bang. Bahas bocoran skin katana, bang. Skin katana, bang. Ya, kalau dilihat emang seperti skin baru sih, cuy. Tidak menutup kemungkinan ini cuman konflik, kan? Tapi ya gimana ya cuy, karena adanya cuman foto dan posisinya ada di collection kan beda lagi kalau ada cuplikan foto atau video eventnya gitu kan atau apa gitu dan menurut kalian kalau emang ini real gitu kan real info update akan dirilis di mana cuy, kalau menurut gua pribadi ya mungkin kalau nggak di event ya dijadiin hadiah pre-order lah. Komen pendapat kalian di bawah ya cuy Ya entarlah kalau ada info lanjut seputar skin katana ini Atau cara dapetinnya gimana gitu kan Bakalan gue share dan bahas gitu kan Jadi tungguin aja ya Oke okay. Yang ketujuh Ada info pendaftaran Advent server untuk mencoba fitur-fitur terbaru dari game Free Fire untuk pendaftaran pada gelombang 1 dibuka dari tanggal 15 sampai 20 Mei Dan untuk gelombang kedua dari tanggal 21 sampai 24 Mei Kalau kata bocil mah Asik nih cuy Bisa jadi sultan dadakan lagi gitu kan Walaupun cuma di Advent Servant gitu Anjay Yang kedelapan ada info lanjut dari set bundle yang ini. Nah, nantinya set bundle ini akan dirilis dalam bentuk event MOCO Store. Jadi, buat teman-teman yang emang pengen mengoleksi atau mendapatkan set bundle kece ini, bisa siapin diamond kalian ya, buat eventnya gitu kan. Oke mungkin cukup segini aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua Jangan lupa tinggalkan like biar gue tambah semangat memberikan info-info update terbaru ke depannya Gue Adisi Sutup cabut dulu Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire selanjutnya Salam Update